Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu Keluaran 13 ayat 21-22 Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan Dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu.